mau oh, tekan keluar. Enggak tapi enam ini. Ya. Klik lagi deh, ya? klik lagi beramal. Ya? Oh. Kalau tekan keluar. Terus nanti nyari. Nah, ini arteri fasialis ya, Nah. Nah, ini struktur ya. Nah, struktur ini memang ada yang artinya maksilaris. Memang maksilaris dengan parsialis. Kalau yang di model agak ya, sih memang maksilaris. Ya. Memang ada di model, tapi maksila kan kalau kalian yang lihat dari perbatasan, ini kan di bawah kampung oris nih. Di bawah kampung oris. Jadi kalau maksilar rahang atas itu mesti lebih superior, ya. Patokannya itu sih. Kalau kalian agak ragu sebenarnya. Walaupun memang uh, artifisialis itu percabangan dari maksilaris. Cuman maksilasi patokannya kafum oris ini, kafum orisnya lebih atas, lebih superior dibanding kafum oris Itu, ya. Gitu. Ya itu jebakannya. Hmm. Ke okay, arteri kalau sama vena sih kakak masih oh. maklumi. Karena dalam artinya memang kadang oh. agak sulit Jeba, dibedain ya. Oh. Ya yeah, ini kalau gambar aslinya ini, nah, kasih. Jadi gambar aslinya dari spesial ini kan dari wangkir yang pernah amexilari si atri nah, nomor 19 ini ya. ini gambar asli ya, 19 ini sih, 18 yang wangner nah 16 sih masih lari atri ya. Nah, 20. Ini kan 20 ini yang dilingkari tadi. kalau kalian lihat kita kita review lagi, ya. Nah, dia kan memang agak ngejebak nih, ya. Nah, 20 ini yang yang dilingkerin, ya. Nah, tuh ya.